<laughs> ari, ari, ari nyeri sok di mana tinggal nak, USC. Ya resep nukwek mang intannya. Selanjutnya, Bunda, bisa kita lanjutkan dengan sosok-sosok yang lain yang mengganggu di lingkungan sekolah ini, Bunda. Oh iya. Baik, mungkin ada warga sekitar sini atau juga ya, siswa-siswi yang pernah melihat dan juga yang pernah merasakan atau ya, yang ya, pernah ya. untuk bisa jadi mediasi <coughs> atau mediator, kan? Sebelah sana, Bunda. Siapa namanya? <coughs> Yuli. Aruli. Oh. Ya, Aruli kita siap ya. Dan kita setiap ini tenang saja Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya Dan saya akan mengambil, saya akan mencoba kembali sosok e, perempuan yang selalu diam di tempat itu Karena dia tiap malam itu pasti dia senang e, Kalau kata bahasa sudah mau ucang-ucang Ucang-ucangan Jadi ucang <tuh> kita, kita fokus dan kondisinya tenangkan ya Duduk Saya akan bawa tenang dulu dan bawa ke alam Tim kembali meminta relawan dari warga untuk menjadi mediator namun relawan belum siap sehingga tim kembali mengganti mediator. A ah, siapa namanya? Gilang. Uh, kita bawa ke alam halusinasi ya. Kita tenangkan dan uh, kita kuasai dengan tenang ya. Baik. Tim kembali meminta relawan dari warga untuk menjadi mediator. lagi-lagi relawan belum siap. Baik pemirsa, tadi udah ada warga di sini yang mau mencoba untuk menjadi mediator, namun dua orang tadi itu gagal karena mungkin masih tegang, nah, belum belum belum siap, gitu ya. Maka kami mencoba kembali untuk mediator tadi yang kedua, kita akan masukkan tadi sosok kuntilanak. Kita akan masukkan ke Kang Hepeng, Pendi. Kang Afendi. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap e, mengenai sosok makhluk yang ada e, di kamar mandi sekolah ini ataupun ada yang di pojok sana. Silakan, Tenang ya. Don Nyai Saha Hayati Bana <tuk> ini memang tidak senang lampu dan senang tinggal di kamar mandi oh, gelap-gelap Ya. Dia ya. ya senang yang gelap-gelap kan ya Siapa namanya Nyai Puntan Saha namina hari <laughs> nyediri sok dimana tinggal nak di WC ya udah sok nukwek pengen ternya sok mau di WC nyediri deh ngerintihan budak ngerintipan budak ngintip oh ngerintip ngerintip oh. ngintip di WC laki masak so wewek ngerintipan budak laki jadi sok ngintip budak laki di WC Sosok nyanyi nyanyi sok nyanyi. Sorot. Oh lain nyanyi. Masih ada sosok lain kayaknya. Memang bisa kan ada sosok yang berada di tempat ini. Sosok oh, nyanyi mah di juru. Oh, bantuan, bantuan. Jadi nyanyi mah di kamar mandi. Banyak laki. Segara di dia. Pesan di dia nyanyi. Oh, Nyai oh, oh, pernah masuk ke tebu siswa? Siswi? Oh, pernah? Pati pernah oh, mengganggu oh, yang... Adalah sosok yang suka merasuki siswa-siswi yang ada di sini Ketika oh, ada kegiatan-kegiatan oh, <laughs> Nyai pernah di sini pernah ada yang dimasuk di Lebetan kunyai teh Istri Atta Nabi Pamegat? Kunaon teteh? Kunaon gelebetan teteh? Oh. Jadi heroi jadi asupan siswi teh mengganggu merlu. Amun kegiatan nya sok ngaganggunya. Ayeuna eh, Namanya nyanyi tong cicing di kamar mandi di dieu masera panjeung nyanyi nya Memari jangan ke Marmina. Marmina ke macan. <tuk> <tuk> <tuk> oh, aing tu. nama nyai bersihkan di tempat taruhnya udah sekolah satu panuae pindahnya nyai pindahnya Pindah sudi lu ka poeknya pindah ka nu poek pisan pindah Tadi itu tukang kagunung. ka gunung gunung oh, di, Luheng, di kota di makosongnya sar malamnya Oh, Semua minutes oh, ya teman Semua Di ya Oh, Nyai Di mana Pak? Di bahagia itu Pasir Angin Pasir Angin Oke, pasir Angin Jadi kalian pasang yang dimana tuh, dimana? Saya tunjukkan dimana? Di Oh, pasir Angin Udah Di mana tuh? Di mana? di mana? Salat Siap Oh, silap Oh, Ya usah aja Salak kayak di kayak orang di lima Ya saya <makes> <tiyo: tijos> <trying> <aid> araun deuh seria ah oh nusok di lab sanis eh robot heeh taun geura anu ka ditu di jararieun eh robot abah Gimana gue urang teke ya ieu siap siap Aing dite ngeke Abah. Aing harus Bah, ayeuna mah tong robot, tong cicing di lab, Tong bah. Tong siswa-siswi jeung masyarakat sekitar nya Ganggu DJ, oh, oh, oh kiriman. Adi Abah, di tidak sah. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Jampang, eh, eh, eh, di dia. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ma jago, jago. Dad Abah Jago nama tong cicing di di live, robot, itu pan robot oke jadi jago. Nah, Ah. Mbak, apa balik? Balik TI-nya ke Jampangnya. Kontraknya sabar tahun di dia, Wah, kita rejet kita Wah, ibu mau rejet, Wah, Wah, Sekolah apaan? Ya, yang ada di kita, yang pada ada kuliah oh, Beres kontraknya di ayunan oh, Apa ada di kuliahan dong, Mbak? Udah pasti deng eh nama domba lagi apa eh balik balik ke jampangnya bentar balik ke jampangnya masih ayam nita na ya orang mana pak mau hari apa eh apa balik ke jampangnya balik Uh, baik bunda barusan ada dua sosok yang masuk sekaligus ya bunda yeah. nah yang pertama itu sosoknya seperti apa itu bunda sosok yang pertama itu adalah sosok perempuan mm -hmm. dia memiliki mukanya itu yang rata itu oh, rata ya seperti yang bangkuang itu mm -hmm, putih semua ya dia memiliki muka yang rata putih dan rambutnya memang panjang dan dia selalu mengelilingi sekitar sini dan dia senang tinggal di tempat gelap. Hmm, ya. Jadi dia tidak suka dengan ya, cahaya seperti tidak, ini tidak tadi. Tidak ada ya. cahaya, ma, dia senang tinggal di kamar mandi laki-laki. Oh gitu, tadi. suka mengintip. mengintip, ya, oh, dan memang mengganggu sekali ya, ya. Dan tadi yang keduanya itu ah. tuh langsung. E, masuk itu adalah sosok kiriman juga sama, kiriman. Jadi iya Intinya mungkin ya tadi yang mengirim itu ya kita, Tujuannya mungkin apa ya kita tidak tahu e, Intinya yang mengirim itu ada satu sosok Sama seperti Macan juga e, Dia memiliki bulu yang lebat Dan sangat besar Mata yang tajam dan mereka juga semua banyak sekali mm. tidak hanya satu Iya. dan yeah. yang unik tadi Bunda dia suka mainin robot katanya yeah. nah, memang betul bahwa mm. di lab sini itu robot-robot itu suka bergerak-gerak yeah. sendiri yeah. gitu kata anak-anak yeah. mungkin sosok yang tadi itu yang suka yeah. mengganggu robot-robot yeah. yeah. tersebut kadang ya. makhluk juga ada lucunya ada lucunya ya. lucunya. kadang suka menggunakan apa yang dibikin oleh kita oleh manusia yeah. kan nah memang dia tadi sampai bilang saya pekek cinta ah, ya, bikinnya nah itu kan karena mereka juga kadang-kadang tidak senang dengan keramaian, juga kadang-kadang dia senang dengan apa yang di, apa, yang dibikin oleh manusia, dia gunakan juga untuk dipermainkan seperti ini. Ya. Eh, uh, baik. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk satu sosok lagi yang suka bernyanyi. Katanya, Bunda, ini kita yeah. masih penasaran itu. Ya, yeah. uh, sosoknya karena tadi bilang temannya yang temannya suka dikira dia. tadi yang udah masuk, padahal bukan ada Iya, yeah. yeah. memang kalau dibuka semua memang banyak, yeah. sudah luar biasa untuk... <laughs>